salah satu grup kita ada yang ada yang nggak beres. kali ini saya berada di pasar minggu yang sudah lama tidak ditempati selama kurang lebih satu minggu. Ayo kita sodrek pasar ini ya, ikuti saya. Pertama, kita ke belakang di arah-arah sini. Ini bagian-bagian penjual-penjual sayur ikan itu di sini. Ini kayaknya penjual baju ini ya, ada sekat-sekat kayak -sekat gitu ya. Kita menuju ke sana Amcin Itu apa Amcin? Eh Ada yang balang guys Kalian dengar, guys? Sepertinya ada sesuatu yang membalang saya. Tapi entah apa itu. Kita sudah sampai di titik terakhir. Ini pembuangan sampah, itu WC. Toilet. Saya dengar dua kali ada yang membandem kaleng, guys. <laughs> itu mengerikan sekali. Ya Allah. <laughs> <Yo. laughs> Apa ya guys ada yang mengerjai saya pertama batu kedua lagi batu dan ketiga itu kaleng dibalang saya nggak tahu itu sosok apa yang membalang saya yang mengerjai saya yang jelas itu makhluk Gak kena kita menuju ke depan aja di lorong sebelah sini ini adalah lorong penjual penjual kayak ini lorong apa ya oh, ini ini sate bakso dan sebelah sini saya paham paham sekali ini mesti toko sepatu ini ini loh sepatu dijual sepatu Buat makanan, Kalau mau datang setiap hari minggu pagi Jangan lupa Saya mendengarnya dengan jelas. Oh my god, saya harus apa ini, guys? Apa saya harus mengakhiri video ini? Oke, okay, guys, sekarang kita menuju ke sana. Ini adalah tempat, bukan tempat sih, parkiran. Ya, tempat juga ya. Ini di sini tertera ada polisi lumayan besar lah ada tempat duduk untuk nongkrong-nongkrong enak kalau mojok di sini enak jamin tapi jangan nggak boleh dosa Oke sekarang kita ke sana melewati ini saya mendengar mendengar yang tidak enak ini suaranya jelas sekali. Ada yang gandum lagi, guys. Sepertinya anu, apa itu? Apa? Penghuninya tidak suka saya di sini ya. Oke, teman-teman, kita akan menuju ke belakang pasar. Kita sebentar lagi udah mau nyampe. Huh? Salah satu kru kita ada yang ada yang nggak beres nih. Orang apa-apa... Lung. Lunga... Moh... Mengkonyong lunga... Macam gue liat Aku orang liat masalah... Ngomong enak baik-baik... Kau -baik. ganggu. ganggu nih aku mau. Apa aku ganggu... Mbok kau minggu si ganggu nih aku... Ya, Mbok, aku langsung menggandengku. Terus, bunga, kau uji apa? Aku macan, ini bunga yang wajah negeriannya ku aku, aku lunga mengkau siki iya mengkau kompuk siki yang sih ah, aku lah pengen metu iya gak boleh gitulah ini badan orang gak boleh dong ini anak orang, bukan anak jin emang mau, mau kamu apain di alam alammu? terus karep apa lunga goh kok, kok gelem metu awak ras kang kono nek ora ya aku ora gelem lunga aja ngamuk gorak tik sembuhin tik Koma tuh ya, koma tuh ya. Aku Tidak, ah, tak betul. Ah, udah boleh, tak boleh. Lungah aku. Jagung, jagung, jagung. Kenapa, kamu ngerasain enggak? serius ya, kamu tadi habis, habis kemasukan yang gangguin titik kita tadi. iya orang Emang Enak. Emang kan. Tik. Hmm. Ini dong. Sosok apa yang kamu lihat dari dari orang itu? Tubuh besar, Tubuh besar Wujudnya apa? Seperti macan. Guys, ngomongnya macan. Mungkin ini apa? Apa cowok? Aduh, mungkin ini video terakhir, bukan bukan terakhir. Besok sih masih ada lagi. Saya pasti eksplor kemana-mana. Ini saya pamit dari pasal-pasal ini. Kita nggak boleh ke sini lagi. Kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.